Mohon, mohon. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Ya Amput mulutnya, bau Mohon, mohon. Yang bau. Kasih-kasih sayang, bae. Mohon sih, ya. eh ya. dari aja. Cari makanan lain dong. Coba aja cari yang lain. Mulutnya, mulutnya, mulutnya, mulutnya, mulutnya. Tolong. <tuk> robot mohon ditahan emosi mohon ditahan emosi memang mengecewakan aja yang orang mohon mohon I'm not. I'm not.